Assalamualaikum semua Kali ini saya akan membuat tempur singkong bakar Untuk bahannya ada singkong Yang sudah diparut sawot sebanyak 400 gram Untuk bahan lainnya ada 200 gram ayam yang sudah digiling 150 gram wortel yang sudah dipotong dadu 150 gram tempe yang sudah dipotong dadu Bawang merah 3 siung Bawang putih 5 siung Bawang bombay secukupnya dan 5 buah cabai Tambahkan sedikit garam, gula pasir dan minyak goreng Sebagai pembungkusnya ada daun pisang Yuk lihat video berikut Langkah pertama kita tumis bawang bombaynya. Masukkan bawang putih Masukkan bawang merah Setelah berbau harum, kita masukkan wortel Setelah layu, kita masukkan tempe Masukkan daging ayam Tambahkan setengah gelas air Masukkan cabai yang sudah ditumbuk halus. Terakhir, masukkan gula pasir dan garam. Kita kukus singkongnya selama 20 menit. A few moments later. Saatnya sawah dibentuk menjadi lemper. Masukkan adonannya. Setelah selesai dibentuk, kita masukkan ke dalam daun pisang. Saatnya kita bakar lemper singkongnya selama 10 menit. A few moments later. Lompok singkong bakal sudah jadi, saat mencoba